Bocah kembar, mm -hmm. las majilas mali, mm -hmm. ora konyolum prasa bendino. Mm -hmm. Honopo sejatine Maturaduk du putuku Hoca Mengerti pendem, negatif, simbah tutupan dito. Neng pisau dah di talan, padangi hati, langi wangi. Ba, ngomong mba mba cek dua serigala untuk semongko, cek cek cerita, semongko, Mau cerita, Denny Ompo, hmm. Cupi Cupita, dua serigala, Jage. gak kira aku percaya toh. Nyak semongko, Cupi Cupita, ya Allah. Gus, cak parean malah geradrah, tolong tinggi. Hmm. Tembak, tembak. Cari to cerita, Neng Ompo, malah nangis so cah cili. Mak jadi si cili, Oba, yuk todé. Lerus! Lerus! Lerus! Uh! Enggak! Orang lain nangis! Ngomong cili! Tapi senenganmu ngekel semongko! Sedih dong, Mba... Wih, jangan cerita, taruhnya! Gitu, Mbah. Kalau kalian adik, Harap teko! Sejatine kalo iso apa, Mba? Mengcunggu kulo sintet! Biar pun tim, kok menang tuh mba? Saurono tuh mba? waduh di ruangnya tenang anak no mba mba mba Saurono to. aku parian semongkong eh! Hey, rauh sah! rauh sah! Um... rauh malah repari aneh um... ya woi pancah ini aku ini cerita ceritanya kalau gue kabeh kamu rasa nyedek-nyedek ngambung-mamis -nyedek cerita itu waaah kamu rasa apa? waaah ya sudah tidak cerita lagi ya enggak jadi ini cerita ini di kediri tuku jamu nih jamu pegelin jadi wong ora usah gampang sambat penting madang lah yo kuwe Wong member tapi madek Iki sapi pira wisan lemah loh sapi paling tak doyan lorong kok duyan, kadang dilepeh seneng terop. open ini sampai nah, aku tak parian yo, ya. tak parian rumano yo. Ya. Iwa lele, Di sambal, tomat cakepmu nih aku nggak sapi terus <laughs> Saya agin Pak monitor biayaan, bu. Lain yang jalan gede, ngelihat rempet nggak masalah keh tunggale. Lain yang tegalan kok artis sikat deh lo, apa kebaca topayane. Tenol ya ceduaneh. Allah Allah Allah Allah Aku boleh piye Magrib mulai Coba mek ngono ya critane Lek Aku toh. Dokter rumahan itu nang anak-anak ombak. Ayo. Eh, lah tahu lah. <laughs> Basuh mesti pe nah, Kapan lolek metu ke ces? Lah iya Tombak kaget aku. Wes suwi. Akin Mbak nanti ceritakne terusane seru banget. <laughs> saya suka, saya suka. Cepet Tombak Mbak, wis penasaran kilo sabar to, sabar sabar ya kalau di atasnya lho, mbak Andang sabar, aku ora yang ada di atasnya yang ada di atasnya sumber gempol itu juga yang lu mau mbak, mbak, mbak Andang tuh sabar, sabar, sabar rungoknya ya sabar aku ora yang ada di atasnya Sing yang ada di atasnya aku ada titik-titik sambat titik-titik maido titik-titik mayah-mayah mayah-mayah <laughs> <laughs> yo pancen ilmu sabar kuwi angel bodoh karo ilmu ikhlas tapi Duh. Lekti sinau ni alon alon telaten mesti bakal ti nemu kaplok. Aduh Duh. kok ti kaplok? Oh lumba. Ti nemu maksudku. Pinter no Iswan Budoka no. Hmm. Gareng ono pitru -e. Wong dongeng ku kok ngantu ngantuk, mbai ya. Oke, Mbak. Oh, ngangel potong rumpul enak baing linting Kuwi rek, Jess Lek nang donya nang alammu ndek enek. Eneke nang donya kuwi. Poh, teng weh Mbah. Ngirit le. Alam e koyo ngene kok. Mbak kono opo le Mbah kuwi? Mbak kono aku nggih PLN. Oh, wow, Python kuwi. Jelas Python. aku, Python. Python. Pahiton ini dodol rujak di oh, terminal oh, kan mbak. lho? Gila, di... Lihat papir ya mba? aku gaya anu. Ke Bu! Oh, Bu Valo! Kenapa Bu Valo? Paham aku Angel menulis gitu, dintik nih Lalu ini nge-gaya apa mba Wih? Lime aku gaya alien! Apa alien ya? Apa, oh. apa ya? Ah! Jessica... Jessica ngerti, Jessica ngerti, Jessica ngerti. Unidentified flying object. Hujat. Uppo. Uppo aku i false back loh masa lah iso ngetot kok ngene kok ndaroh aku, aku nomneh ini ini balenin neh aku <lian> lanjut kayak kru surbaya. Astagfirullah. Ya Allah, apa iki? Oh. Allah baik. Tolong, tolong. Ya Allah, sopo le nggu awakmu? Kelanan po wedok? berarti aku anak haram, mbak kalau halal, kalau di dalam hidup Maret orang lain bayi lahir yang alam dunia haram itu orang lain bayi lahir yang alam dunia itu suci yang haram itu tingkah aku nih orang tuamu, sing gua awakmu itu nalare bosok ngandel andel Mbak basuap mas, basuap lo ngapusi, entri toku i mang lo bayine mau siji. Sek sek sek sek sek sek. Se, se, se. Aku harus sampean. Lek masalah kui aku ison jelas nih. Dadi bia aku pas nemu bayine maji iki, kan enak hari-hari nih. Bareng kui hari-hari ini tak ketok, terus tak pendem neng kuburan nih kuburannya. maji neng sandinya ngono. Dadi nih awak mukui. Ah. Jadi, jadi, jadi aku mau ngari-ngari, Mbak. Oh, terusnya apa? Ngapusin dosa loh, Mbak. Aku ratau tau ngapusin kok. Jadi aku mau ngari-ngari. Daddy, Daddy. Daddy, Hei, gue arutnya Hei. Wong jowo, woj joka gumunan woj jungguman, jojo dumeh. Ji, adikmu lo, de, enteni Dek! aku sayang kue masuk hari kude, hari-hari muelo. bakalan lupa. opokan kita. Menung somong pisau mano Marangkusti kang murpeng tu mati Kanti hati kang suci Nyenyuwan lan dati tapi saking sambikon Homolan loro pinaring tombol. Aja turu sore kaki. Ada yang berhenti berharap, tapi saya lawan Seven Ada yang sudah akad, tapi bukan bayang teduh. Dan yang lebih parah lagi, ada yang lebih pedih dari last child. Hahaha, masih Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. mas yo. mas Tas uh, laku mas. Buat What, buat si, si. down, down, plan. Pak, ini ini, misoh, ngarep gelo tuh malah wot di pinggir nge kita mau syuting yang bisa uh, misteri komedi ya, yang akan di channel Sangat nangis peti,